<laughs> oh mmph Ha no no no no no bob ahhhh Jumpa lagi dengan saya, si manusia cahil sedunia Kali ini saya bikin video prank lagi, pura-pura jadi orang gila Kalau kalian penasaran sama videonya, kalian langsung saja tonton ya Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu di bawah ini Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar kalian tahu bahwa channel ini upload video yang terbaru Gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke TKP bang bang bang, Halo oh, guys. Oh no. no. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> Goddess> evet> uh, uh, mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mhm Mhm Mhm Mhm Ха-ха-ха-ха! <laughs> <Ooh. Ooh>. <laughs> <Cool. laughs> itu burungnya eh Bisa, itu kok ya. lucu ya bagus <tuk> <Cukup tuk> banget bagus eh. <tuk> banget lo ikut enggak lo ikut enggak <tuk> deket deket deket sih deket sih deket deket deket lo Mas. mas, bentar aja, mas. Mbak Mbak bentar aja lah video sama artis. Ya, Yuh. Ya, tapi aku pengen sama artis. Ya Aku pengen di sebentar aja, sebelum detik aja. Yuk, nanti terus dimasukin ke TV ya, ba sebentar aja mbak sebentar se aja bak, aku pengen arti-arti jangan ganggu aku pengen jadi artis kalau mau jadi artis <laughs> tuh masih entertainment lah aku pengen bisa kayak emas pengen <laughs> bisa joget yuk mbak yuk ayo hey, mbak mbak mbak mbaknya cantik oh iya dong uh, namanya siapa mbak namanya siapa punya kenalan gak, gak Oh, oh no. no! Namanya siapa, Mbak? Ya. kalau Namanya siapa, Mbak? Gila. Saya beli kenalan nggak? Eh? Sekarang aja, Mbak. Sekarang. Ayolah. Yuk. Yuk. Ayo. Aku ikut joget ya. Mas. Bentar ya. butuh. Enggak apa-apa, aku ikut di sini. Kamu nggak apa-apa, aku yang apa-apa loh. Pengen masuk, aku pengen masuk Kamu tahu aku gak sih, pengen jam Tidak. Ya. ya mbak. aja, Mbak. Aku ikut bentar ya. Ya udahlah kalau nggak boleh. dulu ya besok ke sini lagi enggak Mbak besok ke sini lagi enggak Mbak Mbak besok ke sini lagi enggak Mbak Mbak Bak, besok ke sini lagi enggak? Besok ke sini lagi enggak? Enggak tahu. Besok aku ikut ikut di video ya. Aku pengen masuk TV. Ya, ya Mas. Besok ya? Iya, iya, iya. Beneran toh? Uh -huh. Beneran loh. Yeah. Iya. Besok tak ke sini lagi ya. Mas. Beneran loh. Enggak bohong kan? Beneran, Mas. Boleh kan? Iya yeah. kan? Yeah. Besok ke sini ya, Mbak? Ya Apa sih ya Kalian siapa sih Aku nggak kenal ya Aku gak kenal kamu kok Oh no Aku kenal kamu loh Wah Suara aku ya Maaf, lagi, lagi bikin video. itu kameranya itu loh, kameranya. boleh dimasukin YouTube nggak? Boleh. Ini loh. Besok kalau mau nonton ya ini ya. Maaf jauh tagih Kalian lagi masuk ke video aku loh, lagi bikin video. Kameranya itu Misalnya. Tahu nggak kameranya itu Yang pakai baju merah itu Aku bukan orang gila Pasti <laughs> <laughs> dikira orang gila Video <laughs> <laughs> <laughs> nya beli saya upload di Youtube Beli nggak? Jangan lupa Like comment padahal udah sendeng ke ayo